Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa menjadi salah satu jalan yang ditempuh umat muslim Untuk meminta pertolongan atau petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing doa pun memiliki kegunaannya masing-masing Namun di antara seluruh doa ada satu doa yang memiliki peran istimewa Salah satunya adalah doa kunci pembuka ijabah Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwa ada satu doa yang diyakini dapat membuat doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikut doa kunci pembuka ijabah Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni ini asaluka bi as'hadu ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu somad Allah lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Yang artinya, Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu Aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah Tiada Tuhan selain engkau yang Maha Esa Tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan Serta tiada apapun yang menyamainya Doa kunci pembuka ijawa Allah yang dipanjatkan Rasulullah SAW dan sahabatnya itu kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Buraidah an dalam hadis yang berarti Kami diriwayatkan di Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Buraidah an bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar salah seorang sahabatnya berdoa dengan lafaz Allahumma inni as'aluka anni ash'adu annaka antalloh la ilaha illa antalahadus somad Alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Rasulullah SAW lalu menyambutnya dan bersabda Kau telah memohon kepada Allah dengan nama Agung yang mana dia akan memberikan karuniaNya bila diminta dengan nama tersebut dan dia akan mengijabah seseorang yang berdoa memanggilnya dengan nama tersebut. Namun seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, al muwafaq man minat du'a, yang artinya orang yang dapat taufik dari Allah yang terus dan tidak pernah berhenti berdoa. Sahabat, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila doa yang kita panjatkan belum diijabah, maka tidak sepatutnya jika kita harus menyerah. Namun, justru sebaliknya, kita harus berdoa lagi dengan lebih khusyuk untuk meminta kepadanya. Semoga doa-doa kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wa barokat.